اشهد you لا ya yeah. A lot. Right. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqulullahu jallu wa ala يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهم رجال كثير ونساء واتكلوا الله الذي تسألون به والأرحام. إن الله كان عليكم ركيبا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا عَمَّا بعد فاعدنا اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فَأَنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلِهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَشُكْرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ kembali di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keislaman kita meningkatkan kualitas iman dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita pada hari ini memperbanyak Salawat dan memperbanyak amalan soalih. Pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal satu Sya'ban, tepatnya pada hari Jumat. Itu berarti bahwa kita tidak lama lagi akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadhan. Kita seorang Muslim. Ya kita seorang Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidaklah boleh memasuki bulan suci Ramadan ini Kecuali dalam kondisi kita sudah punya persiapan Maka Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang Orang yang memiliki persiapan Dan orang yang tidak memiliki persiapan Diibaratkan seperti orang yang mau pergi berjihad Dia mau pergi berjihad Orang-orang yang jujur Mencari surga Allah Mencari akhirat Tentu dia Sudah mempersiapkan Apa yang akan dia bawa Pergi berjihad di jalan Allah Dia persiapkan kudanya Dia persiapkan pedangnya Dia persiapkan tombak dan panahnya Dia sudah punya persiapan Untuk memasuki jihad Fisabilillah Dan Allah Ta'ala Menggambarkan Orang-orang munafik Di dalam Al-Quran Bagaimana orang munafik Mereka memang tidak memiliki semangat Dan persiapan untuk berjihad Di jalan Allah Maka Allah Ta'ala menyebutkan Meskipun mereka berangkat Dalam kondisi dia tidak senang Maka Allah menyebutkan Keberangkatan mereka pergi berjihad Tidak mendatangkan Manfaat sedikitpun bagi diri mereka Dan bagi Islam itu sendiri Kita seorang Muslim Memasuki bulan Syakban. Tentu orang-orang yang jujur mencintai bulan Ramadhan. Dia punya persiapan berbeda dengan orang yang tidak punya kesungguhan. Menyambut bulan suci Ramadhan. Dan manusia dalam menyambut bulan suci Ramadhan itu bermacam-macam. Ada orang yang penuh kecintaan dan kesungguhan. Merekalah orang-orang yang salih. Dari kalangan para sahabat. Dan para tabi'in, generasi terbaik dari umat ini. Saking besarnya kecintaan mereka menyambut bulan suci Ramadan. Enam bulan sebelum memasuki Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah. Itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebagian as-salaf, tabi'in seperti Amr bin Qais. Apabila masuk tanggal 1 Syakban 1 bulan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan Dia sudah menutup tokonya Tidak menjual Kenapa? Dia fokus Mempersiapkan diri Menyambut bulan suci Ramadan Satu bulan sebelum memasuki Ramadan Dia tidak menjual Dia tutup tokonya Dan dia fokus Membaca Al-Quran Kita seorang Muslim Ada yang mencintai Masuknya bulan Ramadan Dan ada yang memiliki bekal amalan-amalan yang menunjukkan kecintaan dia terhadap Ramadan ada pula yang memasuki bulan suci Ramadan biasa-biasa saja bahkan ada orang yang memasuki bulan suci Ramadan merasa berat kenapa? karena kita harus berpuasa kita harus meninggalkan makan dan minum tidak boleh melakukan ini dan itu maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bulan suci ramadhan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tarah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun umur mereka ringkas, pendek, sedikit, akan tetapi jika mereka mendapatkan bulan Ramadan umur mereka bisa berlipat-lipat dengan mendapatkan keutamaan dan pahala kalau berbanding dengan umat sebelumnya umat sebelumnya itu mereka diberikan umur sampai ratusan bahkan ada yang umurnya sampai ribuan rezeki mereka lebih banyak umur mereka lebih panjang akan tetapi karena panjangnya mereka hidup di dunia ini menyebabkan hati mereka semakin keras dan mereka semakin jauh dari Allah Taala. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan mereka di dunia ini paling pendek. Kata Nabi Sallam, "Amar ummati mabein setin ila subin". Wakallumayyju wa sada. Umur umatku kata Nabi Sallam antara 60 sampai 70. puluh sangat sedikit diantara mereka yang melewati umur tersebut tapi dengan umur yang pendek ini Allah Ta'ala memberikan mereka berbagai macam keutamaan salah satunya adalah bulan Ramadhan jika mereka mendapatkan bulan Ramadhan mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa Ia. dimana di dalam bulan Ramadan ada namanya malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar ini khairun min alfi syahr lebih baik dibandingkan seribu bulan Malam Laylatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan siapa yang beribadah di malam hari itu selama 10 malam maka pasti dia mendapatkan keutamaan bulan Laylatul Qadar dia mendapatkan malam Laylatul Qadar kalau dia kerjakan dua rakaat di malam itu dua rakaat ini lebih baik dibandingkan dia kerjakan selama seribu bulan alias delapan puluh tiga tahun empat bulan dan setiap orang mendapatkan malam lalatul qadar itu di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu SAW bersabda Kada ja'akum ramadhan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah kata Nabi SAW Kada ja'akum ramadhan Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Telah datang kepada kalian, jadi Nabi di sini memberikan bisyarah, kabar gembira. Karena memang bulan suci Ramadan adalah kegembiraan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki iman. Karena kecintaan mereka untuk beramal soleh yang ujungnya cita-cita seluruh orang beriman adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberikan bisyarah, kabar gembira. Kedua aku Ramadhan. Sungguh bulan suci Ramadhan ini telah mendatangi kalian. Syahrul Mubarak. Dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iftar alaikum siame. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan atas kalian semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadhan. Iya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi syayathin Ketika masuknya bulan suci Ramadan di hari dan di malam pertama masuknya bulan suci Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah pintu surga semua dibuka oleh Allah wa tughlaqu fihi abwabul jahim dan semua pintu neraka ditutup dan itu tidak pernah terjadi kecuali ketika masuknya bulan suci ramadhan tidak pernah pintu-pintu surga dibuka dan tidak pernah pintu-pintu neraka ditutup kecuali ketika terjadinya apa? memasuki tanggal 1 di malam pertama di bulan Ramadan sampai selesai ramadhan dan ketika masuknya tanggal 1 suci Ramadan semua syaitan itu diikat dan dibelenggu. Karena itu Nabi SAW berkata dalam sebagian riwayat yang lain, ketika masuknya bulan suci Ramadan, pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu dan diikat. Ya, bagi khair Akbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah kalian menuju kepada ketaatan kepada Allah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan dan kemaksiatan dan dosa, berhentilah kalian. Karena itu, diantara antara kemuliaan bulan Ramadan ini, seorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, apa yang tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Orang yang tidak pernah saja salat di masjid, bulan suci Ramadan, rajin ke masjid. Orang yang tidak pernah berpuasa, rajin berpuasa. Orang yang dulu lemah berpuasa. Lemah dia sholat. Di bulan suci Ramadan dia jadi kuat. Kenapa? Pintu surga dibuka. Syaitan dibelenggung. Sehingga seorang. Di bulan suci Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Untuk beribadah. Untuk beribadah. Dan di bulan suci Ramadan ini. Kata Nabi SAW. Di sambungan hadis tadi. Fihi Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Di bulan suci Ramadhan itu ada satu malam yang kata Nabi, khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan seribu bulan. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu surah Al-Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat wal ruhu fiya biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matala'il fajr. Kata Nabi di, malam, di bulan, bulan Ramadhan itu ada malam lelul Qadar yang lebih baik dibandingkan seribu bulan. Famanhuri makayraha fakadhurin. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam lelul Qadar, dia diharamkan. Tidak mendapatkan keutamaannya maka dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Karena itu masalah Muslimin. Di sini saya singgung sedikit tentang keutamaan bulan Ramadhan. Khususnya puncak keutamaan bulan Ramadan Ada pada 10 malam terakhir Tapi 10 malam terakhir ini Kadang menjadi ujian bagi banyak orang Karena di 10 hari Ramadan itu Di akhirnya Banyak orang sibuk dengan urusan dunia Kalau dia perempuan Sibuk bikin kue Kalau dia laki-laki Sibuk berjualan Karena semakin banyak orang yang membeli tapi ingatlah kebaikan akhirat itu lebih dicintai oleh seorang muslim dibandingkan kebaikan dunia. Maka Allah taala berfirman lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maksudnya kata para ulama, seorang beramal kebaikan apapun di malam Lailatul Qadar, dia bersedekah, dia salat, dia baca Quran, dia berdoa dia melakukan kebaikan bentuk sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan itu lebih utama di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dibandingkan dia melakukannya selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan jadi kalau dia bersedekah seratus ribu di 10 malam terakhir dan malam Laylatul Qadar itu dimulai dari terbit dimulai dari terbenam matahari di waktu maghrib kata Allah Hatta -fajar, sampai terbitnya waktu fajar fajar artinya subuh sampai terbit waktu azan subuh jadi dimulai dari waktu maghrib azan maghrib sampai masuknya waktu salat subuh itulah waktu Laylatul Qadar dan keutamaan Laylatul Qadar ini didapatkan oleh semua orang yang beribadah sebagian para as menafsirkan yaitu siapapun yang beribadah di masjid di malam itu pasti akan mendapatkannya. Dia merasakan malam lelitul qadar atau tidak dia akan dapatkan keutamaan itu. Jadi kalau dia sholat tiga rakaat di 10 malam terakhir dia tidak pernah alpa di masjid selama 10 malam terakhir. Di bulan Ramadan dia sholat maghrib tiga rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholatnya tiga rakaat ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan dia kerjakan. Kalau dia kerjakan empat rakaat, solat Isya, empat rakaat ini lebih mulia dan lebih besar pahalanya dia dapatkan dibandingkan dia beribadah selama berapa? Delapan puluh tiga tahun, padahal kita diberi umur. Delapan puluh tiga tahun oleh Allah belum tentu kita bisa beramal sebanyak itu. Kalau setiap tahun kita dapatkan, maka sungguh dia telah mendapatkan banyak kemuliaan dan keutamaan. Apalagi kalau dia baca Quran. Satu lembar itu lebih baik daripada seribu bulan dia baca. Dia bersedekah. Dia sholat. Apalagi kalau dia sholat tarwi. Dia tambah lagi malamnya. di luar biasa. Maka dari itu ma'asyarul muslimin. Persiapkanlah diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang paling pertama kita bersiap dengan bertaubat Ini persiapan yang pertama yang wajib kita miliki. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Apalagi ini di bulan syakban. Kita perbanyak tobat sebelum memasuki Ramadhan. karena dosa-dosa salah -dosa yang menyebabkan kita sulit untuk khusyuk di dalam sholat. Dosa itulah yang menyebabkan kita berat melakukan sholat. Dosa itulah yang menyebabkan kita berat membaca Al-Quran. Dosa itulah yang banyak menghalangi kita dari banyak melakukan kebaikan. Persiapan kedua, perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa para as-salat, yang mereka panjatkan Allahumma salimni ila Ramadan Wa salimli Ramadan Wa tasallamhu minhu mutakabbalan Yang artinya Ya Allah selamatkanlah saya Antarkanlah saya untuk menjumpai bulan Ramadan Dan antarkanlah bulan Ramadan untuk menjumpaiku Wa tasallamhu minhu mutakabbalan dan terimalah ibadah dan amalan-amalanku di bulan suci Ramadhan. Ini yang kita inginkan. Karena ada orang yang beribadah di bulan suci Ramadhan, dia puasa juga. Kata Nabi Sallam, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa hanya menahan makan dan minum. Lisannya tidak dijaga dari yang haram. Matanya tidak dia kendalikan dari yang haram. Telinganya tidak dia jaga dari yang haram. Fikiran dan hatinya dia tidak jaga dari yang haram. Tangannya dia tidak jaga dari mengambil yang haram. Maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Puasa itu kita wajib untuk menahan lisan kita dari yang haram. Menggibahi orang, menghina dan menjelekkan orang. Kita wajib menjaga lisan dalam kondisi kita berpuasa. Kita wajib menjaga mata kita. Kita wajib menjaga pendengaran kita dari yang haram. Menjaga hati kita, tangan kita dan kaki kita. Dari berbuat yang haram, maka itu yang wajib kita persiapkan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan di bulan suci Ramadhan dan kemudahan untuk beribadah. Kemudian, yang ketiga di antara persiapan kita menyambut bulan suci Ramadhan adalah dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dalam hadits Usama bin Zaid. Nabi SAW ditanya oleh sahabat Usama. Ya Rasulullah, kenapa Anda sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Apa yang kamu tidak lakukan di luar bulan Sya'ban? Maka Nabi bersabda, "Bulan suci, apa bulan Sya'ban ini adalah syahrun yablu anhu an baina Rajab wa Ramadhan. Kata Nabi, bulan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang di mana banyak manusia lalai di bulan Sya'ban ini antara Rajab dan bulan ramadan kan bulan Rajab dulu baru bulan Syaban kemudian bulan ramadan bulan Rajab adalah bulan haram yang bulan yang disucikan dalam Islam ada empat bulan yang disucikan dalam Islam salah satunya bulan Rajab diantaranya Muharram bulan yang disucikan yang diharamkan ya maka kata Nabi manusia di bulan Syaban ini lalai dilalaikan sebabnya karena mereka sudah mendapatkan bulan Rajab. Mereka tinggal menunggu bulan Ramadan. Mereka lalaih di bulan Syaban. Padahal di bulan Syaban. Syahrun turfau fihi al-a'mal. Di bulan Syaban ini kata Nabi. Amalan salih diangkat kepada Allah SWT. Dan saya senang. Amalanku diangkat kepada Allah. Dalam kondisi saya sedang berpuasa. Jadi hati-hati di bulan Syaban ini. Kita berlumur dosa dan maksiat. Amalan kita diangkat di bulan Syaban. Dalam kondisi kita berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka wajib kita bertobat sebelum kita melakukan amalan soal, bertobat dulu. Supaya kita bang, memasuki bulan suci Ramadan, dimudahkan oleh Allah, banyak berdoa, persiapkan diri dengan amalan soal, seperti dengan banyak berpuasa. Dan Nabi Sallallahu dalam hadis Aisyah, tidak pernah berpuasa lebih banyak dibandingkan puasanya di bulan Sya'ban. Sampai hampir 30 hari belum berpuasa. Hanya saja tidak sampai ya. Karena Nabi mengkhawatirkan jangan sampai umatnya ini menganggap wajib berpuasa di bulan syaban. Padahal itu hanya sunnah. iya Ini semua bentuk persiapan ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya persiapan. Jadi kita harus punya persiapan. Paling tidak kita puasa Senin Kamis di bulan syaban. Atau kalau perlu kita berpuasa. ya Ganti-ganti. Puasa Daud di bulan syaban. Bisa kita berpuasa yang jelas memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu termasuk di antar ibadah persiapan bagi orang yang berpuasa di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk latihan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Innahu waliyudauli walqadiru alaih barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafani wa iyyakum fihi min dzikrul Hakim wa sebagai penutup dari khutbah kita yang kedua bahwa kita di bulan Sya'ban ini sudah tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka marilah kita untuk sadar, berusaha dan berupaya untuk mengadakan islah. Apa yang telah kita lewatkan dari dosa-dosa kita, kesalahan dan kemaksiatan kita yang telah berlalu, marilah kita untuk berupaya untuk memperbaiki diri. Sudah banyak orang-orang yang sadar, sudah banyak orang-orang yang mau berubah. Kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berubah. Sampai kita jujur mau merubah diri kita kepada Allah s.w.t. Jangan kita jadikan bulan suci Ramadan ini seperti apa yang kita buat selama 11 bulan. 11 bulan ini sudah banyak, sudah cukup kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka perbaikilah diri kita memasuki bulan suci Ramadan dengan kejujuran. Banyak meminta kepada Allah hidayah supaya so, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wa malaikatahu al nabi, ya amanu 'alaihi wa sallimu, tasliman. Wakala, sallallahu wa sallam, man, salatan, sallallahu man 'alaihi wahidatan 'alaihi Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama taala Ibrahim wa ala Ibrahim, Ibrahim. innaka Hamidul Majid Allahummagfir lil al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat Allahumma rabbana gfir lana dhunubana kullahu dikka hu wa jalla hu wa awwala hu akhirahu wa ala niyyatihi wa sirrihi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa ada bannar nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil kurba wa yanha anil wal-munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimissalah